Halo, nama saya Timo. Wow. Wadah hatiku telah memanggil kekuatan yang takkan pernah tergagal sayang sayangku telah terbang. Kalanya kan ku berbuat demi kedamaian, Bantang menyerah, ku takkan berhenti. Hei, sin sia si damai Selamat